Sebaliknya waspadai jika harga GBP US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1.30927 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.30200. Sekian analisa forex untuk tanggal 18 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212